Baiklah persahabat untuk mengemani santai malam kalian saat ini Bang Ibn menyuguhkan info-info menarik dan pasti Kabar spesial bahagia dari idola kita Di kabar pertama persahabat ya Masti Mengenai postingannya Bunda Lesti yang gak bisa mofon banget Apalagi dengan captionnya Bunda Lesti Disitu Bunda Lesti mengatakan Slit pertama cantik, slit kedua anaknya manggil-manggil Bunda jangan lo gaya kata Al-Fatih Persahabat, Masya Allah Emang selalu saja membuat kita bahagia Pokoknya, mudah-mudahan Leslar selalu bahagia Leslar selalu rukun rumah tangganya Sakinah Warohmah Doa baik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Gara-gara caption Lesti, bersahabat Ya begitu banyak komentar dan tanggapan yang diberikan Salah satunya dari Mama Iis persahabat Iis Dahlia ikut berkomentar di postingan Bunda Lesti Disitu mengatakan sekalian Belanjain Mama ya Kata Mama Iis Masya Allah Gara-gara caption Lesti ya <laughs> Yang selalu bikin kita ketawa ngakak bahagia Ini keren banget bagaunya Lesti Emang selalu menjadi pusat perhatian semua orang Ada juga persahabat tanggapan dari Bunda Hetikus Endang Mengatakan oh, yang naun atuh Kata Bunda tuh Masya Allah ada juga dari Kak Kirana Navari. Aduh, Ibu Lesti seneng deh sekarang rajin post feed katanya itu. Alhamdulillah, resahabat ya. Sekarang tentunya rajin post foto yang sangat amat luar biasa. Mudah-mudahan Leslar selalu bahagia. Leslar selalu rukun rumah tangganya. Kemudian juga persahabat berikutnya. Jangan lupa ya untuk warga Konoha. Dukung penuh karya Leslar Entertainment Karena persahabat Vlog terbaru spesial Bulan puasa kemarin Ini sudah disuguhkan lewat channel Youtube Leslar Entertainment Buka puasa menjelang lebaran Abang L dan Papa Ini buka puasanya persahabat ya Bareng santri dan anak yatim Dipimpin langsung oleh Ustadz Fahrul Kita salvok Al-Fatih Persahabat ya lagi sholat, Papa Bilar tentunya Al-Fatih pengen digendong. Ini masya Allah, keseruan yang tentunya kita lihat di sini bangga sekali selalu diklimi oleh orang-orang baik. Alhamdulillah, kemudian juga persahabat berikutnya ada potret terbaru yang kita dapatkan dari Leslan Kali ini persahabat ya Gus Didik, bersatu rahmi ke tempat Lesti dan Rizky Bilar. Namun di postingan ini pun menuai banyak sekali beragam komentar Diantar dari sendal Putih Bilar situ mengatakan Masya Allah jadi ingat sama program Tasbih katanya itu Ada juga persahabat Tanggapan dari INNS underscore sub 16 Bilar sama Lelsey cakep ya wajahnya gak bosenin adem aja liatnya Sumpah gue cuma tertarik sama kapal ini aja Wah wow, Masya Allah ada juga persahabat ya komentar dari akun Haisha dot Haisha satu. Di mengatakan orang ini ke rumah Lesnar ada urusan apa ya? Ini pertanyaan persahabat ya. Ada jawaban dari Dewi 4076 ratus Selaturahmi ini kan masih suasana Lebaran katanya tuh persahabat. Ada juga tanggapan dari Lina Naufal. Bukan urusan kita pastinya. Tenang aja percayalah kita mengendalikan leslar dua orang yang cerdas. Smart Leslar tahu banget apa yang harus mereka lakukan. Yakin aja, apa yang mereka lakukan ke depannya pasti sudah dipikirkan matang-matang. -mata. Tuh, persahabat. Jangan khawatir ya, untuk keluarga Konoha, kita yakin apapun keputusan yang diambil oleh Leslar itu adalah keputusan yang terbaik. Yang belum tahu persahabat Yogus didik ini siapa, kita lihat aja nih di akun Instagramnya. Instagramnya di Freifold, persahabat. Agus Didikia ini adalah pengasuh pesantren Al-Aksi sebagai broadcaster Indosiar dan SCTV juga, persahabat ya. Ini bagian dari SCTV dan Indosiar. Jadi banyak sekali komentar-komentar dari para fans, persahabatnya Masih ingat katanya sama postingan Bapak ini, waktu kasus jahat banget sekarang dengan PD-nya datang ke rumah Leslar. Ini banjir beragam komentar persahabatnya ada juga tanggapan dari Febrianti Devi maaf mau komen tapi agak melenceng nih coba deh para host dan yang punya TV minta maaf sama Lesnar mumpung masih suasana Idul Fitri dan masih pada sehat-sehat semua kan? katanya tuh lemba-lomba meminta maaf persahabatnya kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik buat Lesnar dan kita semuanya Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan oleh Leslar, tentunya kita mendoakan yang terbaik, semoga lancar semuanya. Amin. Mau program TV apapun itu, berharap banget semuanya diberikan kesuksesan dan kelancaran. Kita masih menunggu kabar terbaru dan cedukan vitamin lainnya, jangan kemana-mana.